nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama dengan tesamanku itu keviyah kados trawe. terus raksasa tersinggung ini ke ilmu riwayat-riwayat bukhari muslim nabi nak witir itu sembilan rokaat lam yak min hunna fi akhirihina ila wahidah di nabi nate solat witir itu sembilan rokaat tidak duduk sama sekali, mau terakhir duduk Pas ke sembilan terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong solat itu, solatul eli masna, masna berarti dua, dua, dua, dua, dua, dua, delapan, terus satu witir. Ini Sehingga ketika ada solat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tambah tasahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter, Song, lu seru tuh. Buat ini karena yang kontroversi. Nah. Dan ndak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampeyan yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak Batal, berarti misalnya konotraweh empat rokaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahut, awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi sudah tadi cocok itu ya, tidak ada masalah, nggak nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, masalah padahal nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, Sunat, nak sunat tu khasi, ya, di tinggal batal loh, okay. nah, ya, batal. Tapi nak segera cocok, jadi batal. Hukum orang cocok raco-cocok. <tuh>. Banten dikikulot terang hukum. Nah, traweh itu yang kontroversi ini kita nggak kitab matsumu karangan Imam Nawawi. Yo, akal kalane tiang-tiang niku, kulo nganti sandi kan banten dengan imami. Tapi gak akan dan imam. Soalnya ke niat ngakali pengirahan. Tapi, pengirahan bakali yo raken neng. Niatan ini dari Imam Syafi'i trawek itu kalau terakhir kan bintang terlalu rakaat ya kan dua rokaat dulu lalu pas dua rokaat itu pas witir yang witir kok traweknya yang terakhir witir tiga rokaat itu dua rokaat sampai niatnya witir enggak apa witir setelah dua rokaat sampai salam enggak? salam itu menjadi solat teraneh di dunia karena muni witir tapi jumlahnya ya? dua itu solat teraneh enggak di dunia Uh, terus sampean mendingin wotan gus maksud kulon niku tapi lurus harus si. lah, berarti kayak kudu ngerang no pengheran. kudu kamu pengeran kayak penjelasan gusti ini dua sementara loh nanti ada <laughs> karena jika Tuhan ndak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rokatnya dua maka kamu harus si, niatnya gusti ini cicilan witir nah sehingga jangan kira engkau dua tapi ini nanti tiga nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan, solusunatan rokaat ini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan twitter <guluh> lah itu lucu kan? karena anda sekali bilang tu twitter berarti anda bohong kan nyatanya dua rokaat tapi kritiknya imam syafi'i ini kan lucu imam syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah, sholat yang mandiri. nggak bisa sholat kok bertaluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. nggak bisa sholat yang mandiri nih, kok nasibku ngenteni yang satu itu <tuh> <tuh> salat sholat selesai ya, <tuh> selesai. Bab itu seharusnya witir, agak resiko ya orang rokaat langsung tahaj awal, nunggu terus tambah rokaat, kasus mirip maghrib lah, mirip nopo, maghrib tapi itu kan masalahnya ndak populer juga nah, itu. akhirnya dia akal sunatan, minal witri, ono minal witri kan, itu kalau diterjemahkan, sholatlah kalian, paket witir, tapi ganjil si. paket witir tapi, gendep sih, tapi ini sementara, Gusti, tapi sih bingung, bingung itu <laughs> cara pengeran rapengeran itu bingung tenan ngadepi, nah, makanya itu nak cara kula, ya serasa dijerok jerok nuswalo nguneiku, ya jadi barang keliru kadang yo ya, gumbut beng -beng pura pengeran ya serasa nguneiku, jadi nak sholat kayak nak cara nak cara Saidina Utsman itu memang beliau bilang dua rakaat tuh berdiri sendiri, karena sholat tuh setiap dua rakaat selesai setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya dua itu witir Utsman. Nabi Kemudian salat-salat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholi sunatan ya biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung napa. -nyinggung. Witir nggih. ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? nyatanya tidak nopo, witir, nah nanti yang satu terakhir witir, witir. ya tapi ada nonton itu, jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya, karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri sen langkut suwe, suwe nak rokaat sing terakhir batal, berarti sing ngarepnya melok batal, merugusak paket kau capres bener apa jawab ya orang itu sholat ke ono, itu faham ya. Terus niku kevia kevia sholat Di samping memang akal akalan tergenet witrung pun bener solusur natham minal witrir rokaat ini. Nanti niku rontok bener, ya rontok ngawur. ngawurnya itu tadi wong solat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan mulane kula nak tak cocok pengumuman itu cocok tapi kan makmum ora malah kan salah ya sunatan anu timam salah salah bener napa bener tepat-tepatan iku lho nek wong alim fakir, tapi paling tersiksa aku kalah mbek adat kalah mbek nopo adat Nanti tentang adat ora apik jare nabi kono umum wong is melok umum wong nek umum pintu ya melok nopo pintu